Nah, di sini dari FH Channel. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Saya kaknya terlewat pasal Kak Izan ini atau sudah lupa ya teman-teman. Jadi langsung saja kita upload videonya. Let's go! Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, nampak ceria sekali hari ini sebab saya jumpa akak tu balik. Nampak tak akak tu? Ingat, Wan? Haa, uh, ingat-ingat. Haa, uh, akak Nur no Betul, Kak Izan. Kalau nak pergi semua dalam ni boleh? Oh! bili tapi saya nak bagi dekat siapa-siapa yang datang dekat sini. Ah, saya terlewat yang ah, Kaizan ni. Okay, kita terjah dia, kita tanya-tanya dia. Kan, mana tahu dia ada update baru kan. Jom. jom. Let's go. Assalamualaikum. Saya nak beli donat eh. kak. Eh. Oh, Okey. <laughs> baru hari ni kau sama Baru hari ni tu kau baju. Ha. Pakaian baru. Baru belilah ni. Ha, baru beli lah, Oh, uh, makin Mas banyak akak Allah. jual eh. Tak sini sini. Ayuh baru Hari ini Hari ini launch. Tengok ni, tengok ni. Oh, uh, payung baru akak ni. Oh, wow, mahal. Berapa payung ni akak? Ah? Ini 65. Oh, okey. Tengok, tengok, tengok. Dah ada kek ni. Tak check wallet. Dah ada duit kau. Ha, ni masih jateralah. Oh, uh, air sirap selasih masih RM1. Uh, yeah, bang. Masih kekal Simu dengan bang. harga RM1 eh. Alhamdulillah. Mas Mas Mas Allah. Kakas, kan? Alhamdulillah sehat eh Alhamdulillah. Makin merik lah ya. Alhamdulillah Terima kasih banyak-banyak hari tu Boy Mereka <laughs> letak banyak Keras semua saya Oh iya ke? Banyak? Ah, betul Sibat? Saya ni dulu Saya satu tak habis Sekarang 3 balang Lima balang Tiga balang Macam ni oh, Masya oh rezeki Ni siapa punya ke? Ni uh, saya punya kawan letak Tahan berapa lama ni Kalau stok macam ni? Uh, dia boleh tahan 2 hari lah eh. 2 hari? Ha, ha, ha. Habis juga? Ha, habis lepas. Alhamdulillah Paling legend? Haa ni Haa ini paling legend yang ha, saya nak Sebab abang buat kat Piran lah Tengok ni Haa tinggal tiga je Oh <laughs> Allah. Allah Okay tiga-tiga ni saya punya okay. Boleh saya pegang sekejap? Boleh Nak boleh, tengok boleh. sama okay. macam dulu boleh, tak? Boleh, boleh. Okay. <laughs> Tak sabar nak okay, rasa macam sejak. Sejak. So, Kalau saya rasa kat sini Saya nak tahu rasa dia sama macam dulu boleh tak? Oh, boleh boleh. Satu berapa sama. kat sekarang kat Johan? RM2 juga RM2 juga Tak ada naik Haa okay, berapa and ringgit? Semua RM10 ke? Haa Haa RM10, rm Alhamdulillah Ada rezeki? Ya Haa One mesti kecoh ni saya makan Confirm 3 bank, 3 bank Eh Jom, kita rasa Bismillah, eh. bismillah macam-macam apa ya, ya guys Bismillahirrahmanirrahim <tip> Saya lupa makan Dia kena kacau dulu <tip> Haa Tengok ni Ya Allah Saya rasa ni lagi banyak lah isik dia Daripada dulu Ke sama? Apa ya Tengok ni Haa okay. Oh, sagu okay. ya yeah. <tip> Bismillahirrahmanirrahim Saya teringat masa makan awal-awal dulu saya rasa macam saya baru first time akan sagu time tu Bismillahirrahmanirrahim Serius? Masih sesedap? Masih sesedap dulu Allah Agent, yang kat sini memang wajib try Wajib try Okay, korang lain akaknya balik Sebab kita nak tahu apa <coughs> update akak ni Apa lagi terbaru ni, Kak? Kita ada donat dengan mini shell pandah. Okey. Okay. Oh ni. Woi, okay. macam sedap guys. Ah uh, rm Isi dia empat. Dia dia ah. Eh Kak, tak oh, ya Kak, okay. hari ni okay. saya belanjakan. Ambil oh. sekali ni. Betul-betul. Betul. dah dapat. Okey, tak apa. Eh. Kalau ni. Lima kalah. Okey. Terima Okey. Terima bang. Ya yeah, bang. Okey. Okay. Eh. Baik bang. Granat ada berapa ni? Ada 5. Uh, Okey, RM5, rm Gebu, gebu. Kalau tak gebu, boleh bagi balik Dia boleh tahan 2 hari, betul? 2 hari? Haa, uh, saya boleh tahan 2 hari Kalau dalam 2 hari tu dikeras kita okay. tak gebu, okay. uh, tak lembut, boleh bagi balik Sekarang, sekarang Kakak wow. dah bagi waranti tau Haa, uh, betul Yang ni, ada, uh, saya ada waranti Dahsyat Dahsyat Kakak, waranti 2 uh. hari, dia tak gebu, tak lembut, boleh bagi balik Oh, ini wow. perkembangan yang paling tu cantik Perniagaan Kakak Sebab lah saya akan checklah saya boleh macam ni. Az. Kita kita sambunglah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya yeah, sama. Terima okay, kasih. Terima kasih. Sama-sama. Tapi jalan. Sama-sama. Saya okay. nak 2 sa donat. Boleh boleh. Tapi nak plastik asing. Boleh boleh. Sebab boleh. saya dengan war rumah asing-asing. Boleh boleh. Sejak <laughs> saya rasa coklat moist ni saya nak belilah satu. Okey. Bolehlah. Boleh. Okey, boleh. yang ni saya minta pisaulah. Ha boleh. boleh. Okey kak eh. Ini pisau. <laughs> ok kak saya tak boleh lama-lama okay. Saya saja nak tahu Akak punya perkembangan okay. Alhamdulillah Positif feedback akak bagi Dengan berkat uh, Akak punya usaha Kami hanya bantu sikit je Tolong betul, promote betul, sikit betul, je Betul Tapi, betul Tapi Akak tengok hasil ni sekarang Ha uh, tengok Banyak bang Meja ah. dulu kecil sekarang jadi besar ni bawah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay. Tengok abang ni senyap ni <laughs> <je> kenal <laughs> daripada tadi Tengok Alah donat Hai, ada. Sama-sama dia. Tak ada apa-apa nak cakap dekat saya punya penonton ke? Ada. Saya ucapkan terima kasih dekat Alpha Channel, ya sama Pira. Uh, untuk peniaga penjaja yang lain, tak semangat, banyak dugaan ke banyak cabaran, kena semangat. Semangat, Betul, peniaga, insya-Allah rezeki mesti ada. Apa cita-cita Kak? Uh, saya nak jadi peniaga yang baik pastu dapat untung banyak alhamdulillah. Ayo untuk tolong mak dekat kampung. Ya eh, mak mak kena sihat mak. Kita dekat sini berjuang anak mak tu. Mak kena sihat mak. Kenapa mak mak, mak, pak, mak sakit ke? Mak sakit ke? Ha, tak. Dia, dia sihat dah. dah sihat dah sihat. 10 tahun satu kali. Allah. Oh jantung. Oh. Hai ni kena beli sebab murah sikit. Ha, tak bah haidi kita belanja bang. Eh. Huh? Nakโดnak bang. Okay. <laughs> abang Superman dia tak nak buka visor. Okey. Okay. Okay. Apa nampak pun komen eh? Mu sepak atas mu. Okey. Tak datang. Okey, wei bang. 107 7 114. Okay Okay so semua sekali kak tadi saya beli. Ada orang datang semua 114. Saya suka dengan semangat Kak Positif je selalu Ambil peluang untuk Tingkatkan jualan Walaupun uh, Ada cabaran, ada dugaan kan Betul, betul Tapi Kak tetap teruskan Saya suka Tu sebab kita datang balik semula <coughs> Tengok ada tambah-tambah Okay, so RM140 RM140 Nak Kak? RM140 Eh, ni banyak ni Bang RM140 ni Kak? tak apa. Eh, Ini depan Betul. Tak ambil. Bagi, tak apa akak ambil. Terima Untuk akak. Betul-betul. Kan? Yeah. Okay? Akak nak besarkan lagi peniaga akak kan? ni untuk akak ada 700 semua sekali. Dia berdefensial dengan Yasamlah. Kita penonton-penonton kami sekali. Terima kasih bang. Ya. Okey. Terima Akak nak besarkan lagi kakak modal lagi pulang ke pulang kat akak? Sebab saya suka, Akak boleh teruskan Tingkatkan jualan Akak lagi Akak tu baik, mantap So, saya dah Masya beli Allah. Akak Izan punya jualan Makin bertambah, makin terbaik Akak ni pun usaha Kuat kan Orang yang lalu kat sini, jangan lupa Beli, support Akak Izan eh? Banyak jualan ni, ok? okay? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Betul tak, Kak? Okay. Jangan lupa semangat apa kak? semua penjajah. Semua <laughs> semua penjajah semangat. Haa, ah, okey. Boleh, boleh. Ada apa pun nak cakap dengan mak ke? Ada. Mak, semangat mak. Kita semangat dekat sini mak. Anak-anak mak semangat semua. Mak, dia lagi jantung mak. Kita, kita mesti boleh mak. Semangat mak. Semangat kita dekat sini pun semangat mak. Tak kira hujan ke, panas dia. Semangat mak. <laughs> InsyaAllah kak. Oke Kak. Saya pula nak nak beraya mata Kak. <tuk> Apa ya Kak kuat semangat. Ha. Lega, lega. Terima kasih banyak. Ye. Kasih. Oke. Ya, sebuah video yang membuat kita sadar Betapa pentingnya ketika kita itu berjuang, betapa pentingnya ketika kita terus semangat, betapa pentingnya ketika kita berpikir positif. ya. Maka insya Allah, ya, kalau kita tetap semangat, tetap istiqomah dalam berniaga, maka insya Allah, Allah SWT akan memberikan jalan. Allah SWT tidak akan diam, Allah SWT akan memberikan apa yang kita perlukan. Allahu Akbar Pesan daripada akak tadi ini apa? Kepada para niaga jangan sampai patah semangat Mau apa apapun yang terjadi tetap berniaga Sebab Allah SWT akan senantiasa memberikan rizki kepada kita Pasti boleh, pasti Ya kan? Okay. Allahuakbar Dan akak ini tadi dah merasakan Macam mana ketika FF Channel mempromosi Istilahnya dagangan ataupun jualan Daripada akak izan ini Dan Alhamdulillah sekarang semakin ramai Orang yang membeli Bahkan air balang saja Dia boleh sampai dalam sehari itu Tiga kali ha, Tiga kali stok lah macam tu Masya Allah Allahuakbar Dan itulah guys Kalau kita membantu orang Kalau kita istilahnya menyebarkan kebaikan Bagaimana istilahnya kita ini akan menjadi hal positif bagi orang lain Ketika kita menonton video ini, ketika kita share video ini ke teman-teman sekalian Maka insya Allah hal ataupun energi positif itu akan datang kepada kita Dan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala Karena kita menyebarkan, karena kita memberikan istilahnya kesempatan untuk orang lain untuk istilahnya tahu Apa yang orang lain butuhkan Ataupun perlukan Sehingga kita ya Yang hanya duduk diam saja Istilahnya di rumah teman-teman sekalian Ataupun di kantor Dengan menonton video FS Channel Lalu di share ke sosial media teman-teman Ke Twitter, Facebook, Instagram Dan lain sebagainya ya Ajak teman-teman sekalian Untuk istilahnya mengetahui video Daripada FS Channel Dan ketika kita tahu Maka kita juga yang dekat ya Pergi ke sana Lalu membeli Men-support akak ataupun orang-orang yang jualan Seperti itu guys Dan insya Allah itu akan membuahkan hasil kepada kita semua Karena kita sudah menyebarkan kebaikan Yaitu berbuat kebaikan juga Apabila kita berbuat kebaikan Maka insya Allah kebaikan itu akan datang kepada kita Apabila kita menyebarkan kebahagiaan kepada orang lain Maka insya Allah kita akan lebih bahagia Karena ingat setiap apa yang kita lakukan akan datang terlebih dahulu kepada kita Sama halnya ketika kita mendoakan Ya Allah berikanlah aka'ani kesehatan Berikanlah tim FS channel ini keberkahan, kesehatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat Dan juga kita doakan agar supaya yayasan Mawfiro ini berkembang lebih pesat lagi Sehingga ramai pedagang-pedagang ataupun penjajah-penjajah Yang istilahnya tertolong ataupun terpromosikan daripada FS channel ini kita doakan agar supaya lebih berkembang lagi Maka doa itu akan sampai kepada kita terlebih dahulu Baru kepada orang yang kita doakan Seperti itu guys Itulah hukum yang Allah berikan kepada kita semua Jadi jangan pernah putus asa Jangan pernah patah semangat Terus berjuang Mari kita bantu Mari kita share Mari kita istilahnya sebarluaskan Video-video daripada FS Channel, jangan lupa, guys, untuk di like, share, komen, dan subscribe -nya. Saya yakin FS Channel bisa berkembang lebih besar lagi, dan kita ini sebagai istilahnya reaction, ya kan? Content reaction ingin juga menyebarkan, ingin juga istilahnya mendapatkan daripada kebaikan-kebaikan yang di FS channel berikan seperti itu guys. Terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Apabila teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe nya. Kalau nggak suka di dislike aja nggak apa-apa ya kan. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.